Hai hai hai Serangan Serigala membuat resah masyarakat di wilayah Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Hewan ternak mereka banyak yang mati dalam keadaan seluruh isi perut hilang Para pemilik ternak menjelaskan saat ditemukan kondisi hewan ternak jenis lembu yang masih kecil tersebut Hanya tinggal kulit kepala kaki dan tulang atasnya saja Sedangkan seluruh isi dalam tubuhnya sudah tidak tersisa Para warga sempat menduga bahwa serangan tersebut diduga akibat serangan anjing hutan dan satwa liar yang mirip dengan serigala tersebut juga termasuk salah satu satwa yang dilindungi. Karena itu pihaknya terus melakukan koordinasi dengan BKSDA Aceh. Menurut warga, sejauh ini mereka baru menduga peristiwa itu disebabkan oleh anjing hutan. Namun untuk kepastiannya harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh BKSDA. Berdasarkan hasil laporan sementara yang diterima, jumlah hewan ternak yang menjadi korban binatang buas tersebut berkisar antara 4 sampai 10 ekor. Apabila ada warga yang menemukan jejak satwa atau menjumpainya secara langsung, tim gabungan mengharapkan kepada masyarakat agar melaporkan kepada pihak terkait, serta tidak mengupload informasi yang belum pasti kebenarannya ke media sosial agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat lainnya.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 Kejadian serupa juga pernah terjadi ketika belasan kambing di Kalurahan Gili Purwo, kapanewon Panggang Gunung Kidul mati, diduga digigit binatang buas. Peristiwa ini bukan kali pertama terjadi karena hampir setiap tahun selalu berulang. Dalam sepekan, serangan binatang buas terhadap kambing milik warga sudah terjadi tiga kali. Peristiwa terakhir yang dilaporkan terjadi di Padukuhan Widoro dan setidaknya ada tujuh kambing warga mati diserang binatang buas. Anehnya lagi tujuh kambing tersebut berasal dari dua kendang yang berbeda. Selain itu dua kejadian serupa sebelumnya juga pernah terjadi di padukuhan Gobar dan Blumbang, serta berasal dari dua kandang yang berbeda juga. Dari dua padukuhan tersebut setidaknya ada sebelas kambing yang mati. Kejadian seperti itu hampir setiap tahun terjadi. Dan biasanya yang diserang adalah kambing-kambing yang kandangnya berada di daerah yang jauh dari permukiman. Namun yang aneh kali ini, kambing yang dimangsa justru berada di permukiman warga. Dalam peristiwa terakhir, dua kandang tersebut berada di dekat permukiman warga. Namun dua kejadian sebelumnya melanda kandang yang berada jauh dari permukiman. Berdasarkan pengakuan warga, binatang buas yang telah memangsa kambing-kambing tersebut adalah anjing yang berukuran besar. Kesimpulan tersebut diambil karena pada kejadian di Padukuhan Blumbang sudah ada warga yang menangkapnya. Karena sudah berkali-kali terjadi, sebenarnya pihak Kalaurahan sudah melakukan imbauan agar warga mengantisipasinya. Di antaranya jarak kandang ke dekat permukiman dan mengemas kandang lebih rapat lagi. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian?